Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat lesti lovers, di lovers serta yang selar dimanapun kalian berada, Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billa.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 Hari ini kita tentunya sudah memasuki bulan Juli dan sebentar lagi kita akan menyaksikan acara Siraman Lesti dan Rizky Bilal Sahabat ya yang akan hadir hari Minggu. tanggal 4 Juli Pak Sahabat ya di ANTV nih luar biasa. Tentunya Alhamdulillah Pak Sahabat ya sebentar lagi kurang lebih 3 hari lagi kita akan bersama-sama menyaksikan di ANTV acara rangkaian resepsi pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilal. Mudah-mudahan. Tentunya untuk rangkaian acaranya dilancarkan dan disukseskan Amin ya alamin Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah unggah spesial bahagia Alhamdulillah untuk lagu Lesi Kejora Bawa aku ke penghulu dengan versi akustik Ini masuk ke 27 di trending musik para sahabat ya Kebanggaan dan luar biasa Mudah-mudahan saja tentunya karya-karya dari idola kita ini selalu memberikan inspirasi dan tentunya mudah-mudahan bisa booming dan diminati oleh semua kalangan persahabat ya kita makin bangga, kita makin bahagia mengidolakan Lesti kejora ini berkat kekompakan dan kesulitan kita bersahabat ya mudah-mudahan kita selalu kompak dan solid mendukung untuk Lesti dan Rizky Bilar postingan tersebut juga telah di post kembali oleh akun Instagram Virus Lesnar ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, Alhamdulillah dua-duanya masuk jajaran trending Untuk lagu Bang Bi, udah dua lagu Dede, udah 27 Yuk, banyak-banyak streaming dan set Alhamdulillah juga bersahabat ya Untuk lagu Abang Bilar juga, udah masuk di dua trending Untuk musik bersahabat ya, luar biasa juga Suatu kebanggaan untuk kita semua Tentunya, Alhamdulillah kita selalu kompak mendukung karya-karya Dari Lesti maupun Rizky Bilar berikutnya para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial sebelumnya semalam kita mendapatkan kejutan dari Karya motor para sahabat, ya yang memberikan kejutan foto freeway Lesti Kejora dengan penampilan yang sangat luar biasa cantik, anggun, elegan, apalagi memakai baju gaun yang luar biasa indahnya para sahabat, ya tentunya juga kita mendapatkan bocoran soal gaun yang dipakai oleh The Lesti yang tentunya mewah dan sangat indah, terlihat cantik. Persahabat, ya, terpesona kita melihatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja tentunya rezeki jauh diberikan kesehatan dan dilancarkan sampai hari hari nantinya Amin, ya Robbal 'Alamin. Kita masih penasaran dan gak sabar melihat foto free selanjutnya, bersahabatnya yang akan diunggah oleh Kak Rio Motret. Disitu, kata Karyo, "Coming Soon." Pokoknya, bersahabat ya. Kita sabar aja menunggu kejutan yang akan diberikan oleh Karya Motret soal foto free wedding Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya, bersahabat ya sebelumnya, tentunya Karya mengunggah sebuah postingan foto abang Bilar memakai kelaju ke meja. Apakah ini? Tentunya foto free wedding Rizky Bilar juga bersahabat, ya, aduh, makin penasaran aja. Tinggal kita tunggu saja informasi terbarunya persahabat ya mudah mudahan saja di up Foto berdua Leslie dan Bilar Tentunya foto free wedding terbaru kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan yang dimana semalam awan bersama Kader ini persahabat ya Dan terdengar ada suara DDLS ini Apa mungkin mereka semalam kumpul bersama para sahabat, ya Postingan tersebut dari post oleh akun Leslie the Lovers Ada kalimat caption yang dituliskan ada suara katanya ya Tentunya banyak sekali di komentar Dan respon dari para fans Yakni dari akun Dina lima 857 mengatakan Itu ada suara Idola Kumin katanya ya Ternyata ada suara dari DLSD Bersahabat, tidak ada komentar lain dari akun Read6651 mengatakan dalam kolom komentarnya Kira-kira tangga siapa tuh? Kalau suara dah gak bisa salah lagi Semua orang tahu suara siapa tuh, Bersahabat ya <guluh> mudah mudahan saja kita mendapatkan cirukan vitamin manjanya Bersahabat ya Yang mas malam tentunya Kak awan bersama Bang Dery ini Luar biasa keakraban mereka juga Membuat kita semakin bangga dan bahagia Bersahabat ya Tentunya, para sahabat kita mendapat pembocoran juga bahwa semalam, Kak Awan dan Bang Derry ada di rumah Kak Iwan Harun bersahabat, ya, di sini banyak sekali komentar dan respon dari para fans, yakni dari akun Sidongseng mengatakan ini di rumah Kak Iwan Harun dan di situ selalu ramai sama anak-anaknya, tuh, bersahabat, ya, dan... Ternyata kita mendapatkan bocoran bahwa semalam Banderi dan kawan ada di rumah Kaiwan Harun. Yang mana kawan Harun adalah tukang potong rambutnya Rizky Bilar, ya. Apa mungkin ada kejutan sesuatu yang akan diberikan? Mudah-mudahan saja ada vitamin bahagia. Hari ini bersahabat ya. Tunggu saja informasi dan kabar selanjutnya tetap patungan channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru soal Esti dan Rizky Bilar. Mungkin ini informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.